Indonesia, Alibata. Finger steel fenomenal. Halo, teman-teman semua! Apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Abram Channel. Pada video kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk bereaksi terhadap Alibata Fingerstyle Indonesia yang mendunia, yang fenomenal. Baiklah teman-teman, sebelum Anda menyimak videonya, jangan lupa di-subscribe, tekan tombol dan share ya, agar supaya channel ini bisa berkembang dengan baik. Baiklah teman, terima kasih, kita langsung saja simak videonya.